Halo semuanya aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain ini dia produk yang udah lama banget tapi baru pernah aku coba ya di sini ini adalah Slay Olai dan bentuknya ini kurang halus ya jadi nanti di thumbnail mungkin dia bakalan kayak gini kurang halus tapi udah nggak apa. -apa dan setauku selai olay itu banyak banget varian rasa selainnya ya dan ini adalah salah satunya yaitu selai Blueberry uh, lupa juga sih yang lainnya karena ya nggak biasa jajan dan ngomong-ngomong ini di luar lagi hujan lumayan makin deras jadi mohon maaf juga kalau noise-nya semakin keras oke okay? dia dibalut warna biru dan Uh, ungu seperti ini, kemudian di tengahnya ada warna merah dengan tulisan selai olay, ada gambar blueberry nya di sini dua dan tertulis selai blueberry. di sini gambarnya kayak gini ada uh, biskuitnya sama selainya yang seperti itu dan di bagian sininya bagian kirinya ada tanggal nah, kada yang pastinya mudah untuk kalian cek sebelum kalian beli kemudian label halal di bagian sini biskuit dengan selai blueberry oke kayak gitu aja bagian belakangnya itu ada tertulis vitamin B1, B2, B6, dan B12 jadi ini bagus banget ya untuk uh, buat kalian yang lagi pusing gitu Di sini tertulis selai blueberry sama biskuit udah gitu aja dan di bagian bawahnya ada komposisi informasi legacy dan ini adalah produk dari mayor open here di sini jadi kita langsung buka aja ini isinya tiga tiga bulatan ya satu dua tiga dan seperti ini oh loh kok kayak gini, ya yang ada lubangnya di bawah emang kayak gitu semua Oh, enggak, ding. Ini beda. Ini beda. Ini bagus, nih. Oh, beda-beda ya, tuh. Yang dua kayak gitu, yang ini kayak gini. Udah gini aja lah, yang oke. Okay, dan pastinya, aku udah cuci tangan terlebih dahulu, jadinya udah bersih dan aman. Ini dia bentuknya, jadi dia bulat, ada gambar wah, love atau hati di sini. Di tengahnya kelihatan kalau itu adalah selai blueberry-nya. Untuk aroma biskuitnya itu enak banget. Dia aromanya mm, gurih, kayak gurih dari kelapa gitu. Jadi langsung aja kita cobain. Bismillah. Mm. Oke, okay, selainnya seperti itu. Menurut aku ini biskuitnya lumayan enak ya, gurih dari kayak kurih dari kelapa gitu, enak banget. Tapi aku nggak terlalu suka biskuit sih. Dan selainnya seperti itu, dia selai blueberry. Ini kameranya nggak mau fokus. Dia nggak mau fokus, fokus terus. Dan selainnya buat aku ini nempel di gigi. Hmm. Oke. Okay. Aku pribadi kurang begitu suka karena selainnya nempel-nempel di gigi cuy. Jadi seperti itu aja kali ini untuk review selai olay rasa selai blue, blueberry. <guluh> Desainnya sih biasa aja menurut aku ya, ya standar lah. Kalau rasanya ya mungkin ini 6 dari 10. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Ya kayak gitulah. Oke okay.